rahimakumullah. Karena itu Imam Junayd selanjutnya menjelaskan nah kalau kamu sudah tahu Allah itu maha maha maha maha maha, lah kenapa kamu masih minta sama yang lain? Kan Dia ya cemburu Allahnya. Allah cemburu. Kenapa kamu ngemis-ngemis sama manusia-manusia, ngemis-ngemis sama sama apa namanya? upaya-upaya, sama usaha-usaha. Usaha-usaha itu kan makhluk. Upaya-upaya itu kan makhluk. Kamu jangan ngemis sama usahamu. Kamu jangan ngemis sama upayamu. Kamu jangan berharap kepada manusia-manusia yang bisa menolongmu. Jangan. Kamu minta tolonglah pada manusia. Kamu berusahalah dengan usahamu. Minta tolong itu bagian. Wata'awanu alalbiri. Wata'kwa. Orang disuruh saling tolong menolong. Orang disuruh bekerja. Tapi itu fisik. Fisik. Bukan hati. Hatimu milik Allah. Hatimu milik Tuhanmu. Maka katakan pada seluruh manusia yang kamu minta tolong kepadanya, kepada usaha yang kamu lakukan, kepada pikiran yang kamu kembangkan, aku gak butuh kalian. Yang kebutuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hati, hatinya minta terus, "Allahumma ya Allah, ya Allah, ya, Allah, ya Allah, tolong ya Rabb. Mudahkan urusanku, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ridhoi usahaku ini, ya Allah. Mudah-mudahan berkat uh, Engkau ridho sama aku." Jadikan orang ini sebagai penolongku. Ya Allah, engkau, engkau, engkau, engkau. Jadi, manusianya ini cuma jadi perantara. Wasilah sandarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarannya bukan wasilahnya, bukan peran-perantaranya. Kalau hidup begini, enak atau enggak enak? Enak, enaknya luar luar biasa. Hidupnya kan nyantai, bergerak, terus berusaha, terus tapi hatinya tenangnya luar luar biasa. Karena hatinya hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Memang ya ini obrolan ya. Ngomongnya obrolannya orang-orang soleh Kita cuma copy paste. Mudah-mudahan dengan mendengar seperti ini kita semakin kuat gitu ya. Ya, diulang-ulang terus ya biar semakin kuat semakin mantap karena kalau nggak diulang-ulang manusia tempatnya malah hotakwanisian tempatnya salah dan lupa tempatnya salah dan dan lupa harus diulang-ulang terus diingatkan terus makanya khutbah jumat itu diwajibkan ya diwajibkan khutbah itu khutbah jumat kalau nggak ada khutbah jumat kan ya, nggak dikatakan sholat jumat biar Umat itu belajar sepekan sekali, ya. Umat belajar sepekan sekali. Biar apa, biar ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah sebagai uh, penutup, ya, sebagai penutup untuk kajian di malam hari ini. Saya mau ngasih sedikit gambaran. Tapi tolong dijawab dulu pertanyaan saya. Boleh ya? Yang bisa nolong kita siapa? Yang bisa memberi kita siapa? Yang bisa menahan siapa? Yang bisa menghalangi siapa? Surga miliknya siapa? Neraka miliknya siapa? Dunia miliknya siapa? Oke. Oke. Sekarang saya mau nanya, pengen punya mobil tidak? Jujurlah, pengen punya mobil tidak? Pengen punya motor tidak? Pengen punya rumah tidak? Pengen punya pasangan hidup tidak? Oke, sekarang cek. Selama ini caramu mencarinya gimana? Itu pasangan hidup punyanya siapa? Punyanya Allah. Rumah itu yang ada punyanya siapa? Punyanya Allah. Motor, mobil, duit itu punyanya siapa? Punyanya Allah. Dititipkan pada wali. Betul kan ya? Kalau perempuan dititipkan pada wali, walinya. Yang namanya mobil dititipkan kepada showroomnya. Betul ya? Motor juga begitu pada orang yang jual, jualan. Yang namanya uang dititipkan pada orang-orang yang punya uang, punya uang dititipkan tapi punyanya siapa? Itu punyanya Allah. Lah, kamu kalau pengen bisa mengambil mobil tadi, mengambil motor tadi, mengambil rumah tadi, mengambil calon pasangan hidupmu tadi, mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah, sekarang enggak. minta sama Allah, ini enggak dikejar. Yang dikejar, masya Allah, rayuan tingkat tinggi. Siapa Diapal nungkapnya, rayuan, super. Masya Allah, pacaran 10 tahun. Tahun ke-10 kandas, datang satu orang melamar, selesai. Akhirnya patah hati, terus betul mentur menturkan kepala ke dinding. keduk gitu ya. Nah, waduhu billah, Eh, Masya Allah, transaksi sudah 10 bulan ini dibangun kerjasama. Saatnya tanda tangan, tanda ta, tanda tangan, jam sembilan mau tanda tangan, jam sembilan kurang seperempat, itu calon bayernya mati, saudara-saudara. Batal lo gak batal? Batal. Nah ini banyak, kasus begini banyak. Makanya mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah itulah amalannya para wali. Para wali itu gak pernah ruwet sama dunia. Kerja-kerja, kerja itu cari pa? pahala. Tapi beliau-beliau itu ngejarnya ngejarnya dunia gak pernah, ngejarnya akhirat gak mandek. Ngejar dunia gak pernah, ngejar akhirat gak mandek. Sehingga malam yo bangun, siang yo bangun, ngaji yo dilakoni, dikir iya, solawat iya, silaturahim iya. Amal solat dijalankan semua. Minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah lah karena rajin minta sama Allah. Ya. Ngaten loh. Kadang ini, ini orang ngomong. Bib saya ini minta sama Allah. Tapi kok ya nggak dapet-dapet. Ya? ya kurang ajar. Kamu minta sama orang. Kalau sungguh-sungguh ya -sungguh dikasih. Loh. Terus kamu kira Allah nggak ngasih kamu. Ya Allah ngasih. Tapi caranya Allah. Atau mungkin caramu minta ini kadang ngerodoh. Gak beres gitu. loh Cara kita minta ini gak beres. Gini loh jenengan kalau mau nembung anaknya orang, itu kira-kira datang bawa, sebelumnya bawa kirim-kiriman dulu ndak? Baik toh? Assalamualaikum Pak, guloteh, ya kan ya? Assalamualaikum Pak, mulai handphone ditaruh. Assalamualaikum Pak, gitu kan, Assalamualaikum, kiriman terus. Terakhir baru, Pak, kali ini saya datang mau nembung putri Bapak. Oh, welcome. Kam, ya. selamat datang. Orang modern, apa? Gedean, Pak. Eh, anak perempuan, iya. Mau saya nikah. Gendeng lagi. Gak beres ini. Uh, stres nih orang ini. Stres, ujuk-ujuk begitu kan ya. Stres, Ndak ada kalimat membuka. Makanya kalau di adat Jawa itu orang mau, mau nembung itu kan Masya Allah itu kalau pakai ada Jawa yang betul kan ada bagian untuk apa nembungnya itu dengan kalimat-kalimat bahasa Jawa yang saya nggak paham sama sekali. Kalau sakit, bosok sakit tapi kalau dengarkan itu usnul bahasa Jawa tingkat tinggi, tinggi. bahasanya keraton tempo dulu gitu kan ya sangking alusnya itu biar dikasih dikasihkan anaknya ada upaya lah ini mau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung Allahumma Allahumma ya ada aturannya di antara aturannya itu kamu kalau minta sama Allah sedekah, ya kamu sedekah, sedekah. Kamu minta sama Allah ki ngaji yo si. yang banyak. Karena orang kalau habis ngaji ndongo ditolak sama Allah taala. Kamu minta sama Allah salat. Kalau sholatmu bau, bagus, angkat tangan doa jadi diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Meminta sama Allah selawat sih Senangkan Allah dengan apa? Menyenangkan kanjeng Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa wasallam kamu minta sama Allah itu, ya senenglah bapak ibumu, karena kalau bapak ibumu gak seneng, gak Ridho ya Allah gak akan kasih kamu ya itu harus dijalankan semuanya oh, dia begitu Masya Allah, semuanya enteng, semuanya gamp gampang